Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya tetap baik, sehat, dan sukses selalu Berjumpa lagi dengan saya di Serba Serbi Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Tentang bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word langsung saja teman-teman seperti ini misal nah, dokumennya sudah saya siapkan seperti ini pertama-tama ini di menu ini teman-teman reference nah nanti membuatnya di sini caranya kita blok dulu yang pertama lalu add detect ini nah ini yang level 1 pilih level 1 nah maksudnya level satu nah ini kalau seperti ini teman-teman bisa perbaiki lagi di ditengahkan maksudnya gini teman-teman contohnya kita buka lagi nah ini sama tabel nah, ini Contohnya level 1 ini Yang pokoknya Subnya ini sub-subnya Ini level 1 nya ini Level 2 nya ini level 3 nya ini Seperti itu Seperti ini contohnya sampama Nah ini level Ini level 1 nya ini Ini level 2 Sub-subnya itu teman-teman Kalau yang uh, Yang pokoknya ini level 1 contohnya level 1 lagi nah ini level 1 ini level 2 ini level 3 seperti itu kita lanjutkan lagi ini tadi sudah ya level 1 level 2 di sini atau ya di reference terus ini ada level dua ini level dua lagi Level satu, Terangkan lagi. Ini level 2 Ini juga level 2 Nah, ini level tiga. Level tiga, sub-subnya. <coughs> sama sub-subnya sub pokoknya level 3 ini kembali lagi level 2 tetap level 2 tetap level 2 lagi tetap level 2 nah ini penutupnya level 1 karena ini pokoknya nah ya, ini subnya lagi level ini tadi level 1 ini level 2 teman temen ya. ini level 2 ini juga level 2 ini level 1 karena pokoknya Nah, ini ada seperti ini teman-teman. Jika teman-teman menjubai seperti ini maka Nah, ini kalau di spasi kan langsung lari ke sana. Agar tidak lari caranya ditekan Ctrl Shift sama spasi. Nah, akhirnya enggak lari. Kalau cuma di spasi, coba kalau ini juga. Kalau cuma spasi kan lari, teman-teman biar nggak lari jauh seperti itu ditekan kontrol terus tombol shift terus spasi semuanya tuh bersamaan teman-teman ya kontrolnya ditahan shiftnya ditahan terus spasi yang terakhir nah, akhirnya nggak lari biar nggak berantakan seperti tadi teman-teman ingat ya untuk memperbaikinya kontrol shift spasi biar nggak lari seperti tadi sudah jadi sekarang tinggal game. Sudah, sudah bagus tinggal bikin taruh di sini ditempatkan di mana daftar isinya sampah misal kita taruh di sini teman-teman ya langsung kembali lagi reference terus ini nah pilihannya antara ini sama ini ini yang manual teman-teman kita kan mau buat yang otomatis yang pilih yang satu aja, langsung aja, teman-teman pilih. Nah, tomatnya teman-teman sudah jadi, tinggal ya membenahi dulu di teman-teman. Tulisannya -teman. hurufnya, tapi ini sudah bener teman-teman. Bisa -teman. bab satu. Nah, ini agar jadi satu sementara di ataskan Nah seperti ini Terus ini diupdate, update yang ini Yang bawah teman-teman ya Nah akhirnya jadi satu Satu, satu pendahuluan Seperti itu nah, Seperti itu Yang ini juga ini dulu saja Nah, lalu diupdate. Nah akhirnya jadi satu. Nah, liat, teman -teman. <tuh> Tinggal membenainya sama-sama itu. ah ini enggak lurus ya teman-teman bentain aja diluruskan manual saja biar rapi nah, seperti itu ini juga teman-teman geser nah, segitu nah, biar rapi teman-teman blognya diilangin aja kan? nah sudah jadi ini jadi sudah sudah eh, ini coba cuman... diganti teman-teman daftar isi, kan, ctrl ini hitam hmm, sudah jadi <tuh> misal kita cek gini caranya teman, sama-sama ingin ke bab tiga, ini mudah tinggal tuh ada petunjuknya, kontrol terus diklik, nah kontrolnya di tangan nah otomatis kita langsung menuju halaman penutup, nah itu berarti kan memudahkan kita teman-teman, memudahkan kita, memudahkan kita dalam mencari ini isinya itu sempama pengen langsung ke ini nomor dua ini B yang sub 2 ini discovery learning tinggal di coba nah dikontrol control di nah secara otomatis langsung lari ke sini, nah tadi coba dirapikan nah seperti itu nah kalau yang rubah-rubah ini kalau sudah jadi seperti ini teman-teman ya sudah jadi ini tinggal yang dikembalikan lagi nah ini hitam tapi jangan diupdate lagi teman-teman ya nanti berantakan lagi ini sama mas sudah selesai tinggal ini kita ya. update tinggal merapikan, teman-teman. Seperti itu. Ini membenainya pokoknya yang langkah terakhir, teman-temannya. Nanti kalau nggak yang terakhir nanti merubah lagi. Contohnya ini sama saya update update, Nah, akan berantakan lagi. Itu lagi, turun lagi. Kalau sudah semuanya oke, okay. baru ini dikembalikan lagi. Enggak sama mah. Misal teman-teman mau merubah coba ini yang A ini, coba. Sama mah ini diganti sama mah ini pengertian pembelajaran modelnya hilang. Nah, seperti itu. Nanti kalau teman-teman update jadinya mengikuti. Update. Nah, hilang otomatis teman-teman Jadi semuanya otomatis. Langsung hanya pembelajaran saja. Nah, kalau yang nomornya misal nomornya pindah kita pindah ini kan halaman 4 ini ini halaman apa ya 4 nomor satu halaman 4 coba nomor satu 1 oh, ini. ini coba kita ganti kita enter kita jadikan halaman diman terus kita update. Kalau tadi kan halamannya jadi yang ini teman-teman yang number online ini. Coba kita klik. Nah, secara otomatis ini pindah. Halaman 5 tadi 4 ya. Coba kita ke halaman 4. Halaman, langsung oh, Ini kita tahan. Nah ini, ini halaman Bima Tadi kan empat. jadi bener ya. ini turun menjadi 5 tadi kan 4 saya enter tadi jadi kalau ingin mengupdate yang hanya hmm, halamannya yang atas terus sekali update yang isinya yang bawah yang isinya kayak tadi ini kan ada yang dibenahi itu baru yang bawah seperti itu teman-teman Saya rasa cukup mudah dipahami, ya teman-teman. Ini daftar isinya. Sekian, ya teman-teman, tutorial dari saya kali ini tentang membuat daftar isi secara otomatis. Semoga bisa paham ya dengan channel saya nanti dukung selalu ya teman-teman serba-serbi channel dengan cara subscribe, komen like dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan selalu mengikuti. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Video, video tutorial tutorial saya selanjutnya. Salam dari saya, serba serbi channel. Wassalamualaikum.